Oke selamat pagi, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai saham dari ASRI, Alam Sutra Reality TBK. Di sini saya sudah menampilkan grafik time frame 1 hari. Di sini saya menggunakan volume MA 20, 50, 100, dan 200. Serta saya menambahkan stochastic dan relative strength index ya RSI. Oke kita bahas. Di sini dari garis MA sudah tembus semua ya sudah berada di garis MA 20 50 100 dan 200 ya dan dari garis tren itu juga sudah jebol maka tren selanjutnya itu akan naik ya di sini saya juga sudah menggaris garis resistennya di 19, 192 dan itu sudah jebol juga dan dia akan lanjut ke harga 205 untuk uji resistennya oke kita buka lebih detail di waktu 4 jam Oke ini grafik di time frame 4 jam ya terlihat sangat jelas ya di garis trend line-nya sudah jebol dan dia sudah menguji resisten juga sudah jebol di harga 192 dan jebol nah, saatnya dia ada potensi untuk naik ke harga 205 ya untuk uji resisten saya garis ya dia akan menuju ke garis ini. Ya, menuju ke uji resisten ya di harga 205 ya akan menuju ke arah sana ya jadi properti ini sangat menarik ya karena dia lagi naik trennya lagi naik lagi bullish dan dikonfirmasi dari volume itu cukup besar ya jadi dia akan lanjut trennya kemungkinan besar akan lanjut ya karena masih berada pada satu garis tren kita gambar garis trennya nih jadi saya sudah menggambar waktu itu nih garis tren yang baru ya terbentuk nah dia akan berada pada garis tren ini dan resisten itu juga sudah tembus oke okay. dan jika sudah tembus dia akan lanjut ke resisten 205 ya jadi jangan jual murah untuk saham asri ini alam sutra yang di TBK karena dia potensinya bisa take profit cukup besar ya jika dia tembus sampai dengan harga 25 kita ukur coba Oke teman-teman nah, bisa take profit sampai dengan 675 persen ya sampai di harga 205 Oke bagaimana dengan gambaran menggunakan stochastic dan RSI nah sini saya sudah terlihat ya gambar stochastic ya di sini akan diuji lagi karena sudah overbought ya artinya masyarakat sudah jenuh untuk membeli ya dan biasanya trennya akan turun akan ada koreksi sedikit ya kembali ke harga 190 atau 191 setelah itu dia akan naik lagi trennya ya Karena kalau untuk saham properti seperti Asri ini tunggu saja ya di akhir tahun cenderung akan naik ya kalau jebol juga di harga 205 resistennya itu bisa berpotensi naik lebih tinggi teman-teman. Oke di grafik terlihat lagi ya, saya sudah menggambar garis yang baru di harga 220 Jika 225 itu tembus resistennya, maka akan menjadi support selanjutnya dan bisa melanjutkan hingga ke harga 220 Misalnya ini jebol, ya resisten di 225 jebol maka dia bisa berpotensi lanjut hingga ke 220 ya kita lihat uh, di akhir tahun atau bulan ini ya karena saham property lagi naik bener-bener naik jadi jangan jual murah tetap di hold seperti itu teman-teman kalau mau take profit di harga 200 di atas 200 sampai 205 juga boleh ya scalping Nah, ini berdasarkan grafik dan teknikal analisis ya menggunakan volume, EMA dan stochastic dan RSI. Kita akan menambahkan fundamental bagaimana dengan fundamentalnya ya. Jika teman-teman ingin hold jangka panjang. Oke di sini saya sudah menampilkan graf uh, fundamental dari saham Asri dari 2016 sampai dengan 2022. Sini terlihat ya harganya mengalami penurunan yang cukup signifikan ya dari empat. 180 hingga ke 190 artinya ini lagi diskon ya dan dari market cap juga mengalami penurunan ya ada koreksi kemudian dari total equity itu mengalami peningkatan yang artinya bagus ya untuk pinjaman jangka pendek itu 3,2 triliun jangka panjang itu 8,9 triliun namun total asetnya ada 21 triliun memperhitungkan pinjaman jangka pendek dan jangka panjang total equity-nya itu 9,9 triliun. Artinya cukup bagus ini keuangannya. Kemudian dari net profit ya untuk tahun 2022 ini nah dia mengalami penaikan ya. Karena di tahun 2020 dan 2021 dia sangat minus ya karena terdampak pandemi dan uh, proses untuk recovery. Kemudian kita lihat dari PER dan vbp nya dari PER dia uh, baru 8,59 ya. Peer yang bagus itu di bawah 32 ya, maksimal 32 dan memperhitungkan sahamnya jadi apa dulu gitu dan VBP ini masih terhitung murah ya karena di bawah satu ya artinya saham ini juga di hold untuk jangka panjang sangat bagus ya apalagi kalau mau di hold di akhir tahun dan dijual di awal tahun itu juga bisa ya sangat recommended. oke sekian informasi yang dapat saya bagikan kepada teman-teman terkait saham asri semoga bermanfaat dan bisa dibagikan dengan teman-temannya dan dibandingkan juga dengan data-data yang lain ya jangan ikut-ikutan tapi tetap berdasarkan data atau riset ya Oke salam profit semoga bermanfaat